hasil karya kita ini bukan cuma sekedar bentuk art semata. Ini tuh harus menjaga keselamatan orang yang pakai barang kita. Yang harus dijaga kan itu. Kita memproduksi motor ini kan, motor tuh esensi awalnya motor tuh adalah sebuah kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Jackie di acara Mari Berkenalan. Kalau belum kenal jangan menghakimi. Nah kita udah datang sekarang itu episode yang sangat spesial karena nggak biasanya dan ini baru pertama kalinya kita ke cabang industri kreatif yang cabang otomotif. Nah siapa sih narasumbernya? Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan setting bengkel di sini dan ini orang yang di dunia otomotif, siapa sih yang gak kenal beliau? Langsung aja kita sambut, ini dia Kang Rudi Halo Ya, uh, introduce. Ya. introduce? Oke Saya buka aja ya, boleh, biar boleh. lebih afdol nih Kita enak. juga udah jaga jarak Oke Halo, saya Rudi Sujono dari Flying Piston Gearage Bandung Uh, apa kabar semuanya baik baik baik baik nah Jeki itu termasuk orang yang enggak terlalu ngerti otomotif oke okay. nggak ngerti banget makanya sama dong nggak <laughs> mungkin oh, gak mungkin Jeki <laughs> nah, pengen sesuatu otomotif apalagi di zaman dulu hmm. itu bisa tertarik ke otomotif gimana sih kan saya ini mm -mm. saya kecemplung kecemplung nggak sengaja Ya, seneng aja kan. Anak-anak muda dari dulu anak laki lah pasti. Hampir rata-rata semua seneng lah ya, dunia ya. motor, mobil, apa. Cuman ya mungkin saya jadi kelebihan aja, jadi kayak gini gitu. Ya nggak ada gak ada direncanakan, nggak ada apa juga pengen jadi kayak gini. Karena kuliah juga bukan di bidang permesinan atau apa dan sebagainya. Ini otodidak aja semua. Semua otodidak? Ya, semua otodidak. Dimulainya dari kapan ini, tertarik sama otomotif. Kira-kira tahun berapa ya? Sekitar akhir 80-an, awal 90-an, 89, 90. Kira-kira kelas 3 SMP lah atau 1 SMA. Mulai-mulai suka motor tua ya. Itu eh, sebelumnya ada suka ketertarikan ke otomotif atau langsung ke motor tua? Oh iya, kalau kalau ketertarikan sama yang hal-hal yang sifatnya roda-rodaan sama lah kayak anak kecil zaman itu ya, sedang naik sepeda, BMX. Belajar skateboard lama-lama hmm. belajar motor motor bebek ikut balap balapan juga apa segala macam tapi ya setelah pada perkembangannya ternyata mungkin jadi nemuin passion ya di motor tua dan mobil tua itu sampai sekarang old school berarti disebutnya apa sih ya, klasik klasik, klasik, klasik old ya, school kan? sih ya old school ya itu mungkin di kadang-kadang suka orang suka bilang old school itu ya salah satu aliran lah atau genre dalam dalam dunia otomotif ini, hmm. gitu loh. Jadi, ya, kalau saya yang nggak disebut old school juga lah, gitu ya. Memang suka aja yang klasik, klasik, klasik. Ya, gimana ya? Tiba-tiba bisa tertarik sama motor tua. kebetulan orang tua mendukung aja hobi. Jadi, orang tua saya nggak suka, nggak main, bukan berarti saya ini turunan orang tua main otomotif. Enggak, orang tua saya sama sekali nggak main otomotif. Tapi, lihat anaknya suka kayak gini ya. Beliau dukung gitu, support nah, ya, support full karena ini kan. Positif ya, gitu. Soalnya agak anak juga, jadi bukan di remaja pada zaman itu, tapi kesukaan otomotif kayak gitu, apalagi sampai balapan pun didukung. Didukung. Kalau nggak liar, didukung. Ya sempat juga nyoba-nyoba liar-liar dan nggak didukung. Pada saat balapnya resmi, ya didukung. di support lah. Mau bikin tim balap, boleh, silahkan. Asal serius, gitu. Dan berprestasi, gitu. Ayah, iya waktu itu kagum banget hmm. ya mas sosok ayah yang ngedukung support hmm. full kayak gitu hmm. Hmm. Ayah backgroundnya? Backgroundnya uh, tentara <laughs> sebagai ya Jigi iya. bukan dari keluarga yang bisa didukung dalam hal segala iya. pun makanya iya. salut banget sih Iyo, kalau ayo. sampai maksudnya didukung dalam artian sampai permodalannya segala macam juga nggak luar biasa kayak misalkan ibaratnya maaf ya kayak pemilik pabrik atau gimana Oke. ya ya semampunya beliau lah ngedukung anaknya tapi maksudnya ya kitanya juga tahu diri ya kalau didukung tuh berarti mencoba mencari prestasi yang bisa dicapai sebisa bisa gitu tapi dukungan moral banget yang paling penting ya oh, untuk, iya. dari ayah ya iya. yang saya yang saya masih masih inget banget dari kata-kata almarhum ayah saya itu pokoknya apapun silahkan lakukan selama bisa berprestasi cuman jauhi itu yang namanya narkoba Jadi ya kalau misalkan masa kecil dulu berantem ya berantem aja nggak masalah gitu loh selama asal jangan keroyokan jangan nimbulin korban jiwa ya nggak masalah cuman kalau narkoba enggak aja sama sekali Balap ya silahkan asal balapnya resmi karena kalau balapnya liar jadinya konyol kan gitu loh gitu Nggak bakalan jadi apa-apa juga ya. nantinya, takutnya ada kenapa-napa ya. kan? Balap mobil suka, cuman kenapa nggak berkecimpung di balap mobil? Ya modalnya kurang, gitu loh, sebenarnya so, gitu. Berarti, ya salut sih, berarti yang penting bertanggung jawab pada diri ya. sendiri? Iya, harus. Harus, harus. Itu yang ditanamkan. Aduh, pengen banget punya ayah kayak gitu. Eh maaf, malah jadi <laughs> Nah, awal mula melihat uh, ketertarikan ke klasik, kenapa sih? Ah ini nih ceritanya. Jadi mungkin karena saya tuh selalu setiap kali mungkin diantara teman-teman saya sampai sekarang memulai sesuatu tuh mungkin kecepatan. Jadi ibaratnya umur usia saya masih masih muda diantara teman-teman yang lain berkecimpung duluan, saya mulai duluan itu nah, kalau dibanding sama yang umuran saya gitu ya kurang lebih. Jadi waktu balap motor ya saya malah baiknya sama teman-teman abang saya yang pembalap pembalap. Abang saya nya Sibuk kuliah di luar negeri, saya hanya balap di sini sama teman-teman abang saya. Jadi saya paling kecil sendiri di asuh-asuh sama mereka. Ya mungkin anak-anak seumuran saya belum ngalamin balap saya udah. Jadi pada saat umuran saya mulai main balap saya bosen, sampailah saya suatu saat tiba-tiba lihat seseorang. Akhirnya saya kenal dekat sekarang gitu loh. mungkin eh, Mas juga kenal gitu. Saya akhirnya kenal dekat sama dia. Waktu itu saya inget lagi naik mobil sama supir, sama keluarga, lewat jalan Pliadeh. Lagi agak padat, tiba-tiba disiap sama sebuah Harley Davidson warna putih. Uh, langsung gitu. Nah, itu kan nggak bisa direncanakan, nggak bisa apa ya. Yeah, yeah, Disitu yeah. langsung tiba-tiba, tek wah ini motor yang gue suka. Yang akhirnya saya kenal nama orang itu adalah si Bara Bara nah. Ya, yang, sekarang, ya, yang sekarang hobinya, eh, yang sekarang bisnis kopi, apa yeah. dan sebagainya, itu ja akhirnya selama perkembangan persahabatan, ya beberapa kali sama dia, adalah di beberapa kali beberapa komunitas gitu loh, bukan cuma motor aja. Nah, terus mungkin kalau pernah kenal yang namanya Budi Dalton, yeah. itu juga salah satu yang influence saya, karena pada waktu dulu itu main motor, itu kan banyaknya orang-orang yang udah dewasa. Anak-anak yeah. mudanya, anak-anak kecilnya mungkin, Bara, Budi Dalton terus beberapa pentolan-pentolan biker brotherhood sekarang yang pada dua waktu itu juga masih muda. Nah, ya pada waktu itu pun saya yang terkecil diantara mereka gitu loh. mereka aja masih muda. Mereka Apalagi aja akan. masih muda. Iya, saya ya masih kecil gitu loh ya, gitu. Ya gitulah, kurang lebih kecemplungnya itu begitu gitu. Jadi kalau diajak-ajak sih enggak gitu loh gitu, enggak. Tapi benar-benar kayak sinetron ya. Ngelihat Kang Bara pakai motor gitu ya, di Vyada. di ada dia naik motor ngeliat ngelewatin mobil saya gitu. Setuh itu motor apa tuh? Saya kan nggak kenal itu, hmm. orang itu siapa Lama-lama saya tahu, ini nih yang pakai motor waktu itu gitu Ini nih yang ya, kiroknya ya. Dia harus tanggung jawab lah sama saya lah Saya kecemplung kayak gini dia lah. Dianya malah ke kopi lagi sekarang ah, Dianya, dianya ke ke malah ke kopi lagi Ya gitu lah kurang lebih ya Kisahnya. Singkatnya lah Klasik dan emang Bukan sesuatu al Biasanya banyak orang yang hanya ikut-ikutan okay. So, klasik pada sesaat okay. Akang itu benar-benar apa sih yang ngebuat AKANG sampai sekarang itu bayangkan di tahun 80 akhir ya ah. sampai sekarang hmm. bertahan di kita ngomongin passionnya di motor klasik apa ah. sih yang bikin bertahan itu sulit sih sulit sulit dijelaskan juga kenapa saya sampai bertahan sampai saat ini ya pasti pasti karena rasa cinta saya sama barang-barang tua juga sebenarnya pada prinsipnya saya suka barang-barang tua itu jadi kalau misalkan ditanya, "Kenapa lu sampai sekarang bertahan?" Saya juga bingung kalau untuk nyebut kayak gitu, gitu loh. Tapi pada intinya sampai saat ini, sampai detik ini saya bicara gitu, passion saya belum hilang nomor barang tua. Mungkin kalau hilang, ya bisa aja saya tinggalin gitu dunia ini. Dan berarti akan tubuh kantifikal orang yang karena bisnisnya aja ini jadi suka. Oh, kembali, bukan balik ya? mungkin karena saya terlalu mendalami dunia itu jadi akhirnya saya berbisnis ini bukan saya maksudnya pengen berbisnis ini terus saya jadi mempelajari ini bukan karena saya mulai ini duluan sebelum bisnis saya gitu. Ya karena yang fenomenanya zaman sekarang karena ada yang biasanya ada orang yang mendadak suka pada zaman hmm. sekarang ya biasanya hmm. mendadak suka, punya modal, langsung tiba-tiba bisnis saja, ya, itu hal yang gak aneh kan untuk zaman sekarang banyak sih ya di, di dunia yang sekarang pergerakannya cepat kayak gini, ya banyak lah pasti orang-orang yang kayak gitu tuh banyak tapi ya sah-sah aja sih selama, ya. selama memang dia meyakini dunia ini semua bisa dia manfaatkan buat mencari keuntungan pribadi sih nggak masalah gitu kan. Ya. cuman kan masalahnya saya sampai saat ini masih meyakini bahwa Memulai segala sesuatu itu sebenarnya mudah. Kalau kita punya keinginan, punya modal, itu mudah. Yang sulit itu adalah menjaga eksistensi. Mau berapa lama kamu bisa bertahan di dunia ini? Itu loh, eksistensi baru ber-, ya. ber, ber berjalan, beriringan itu dengan konsistensinya gitu? iya eksistensi dan konsisten. kamu mau eksisnya berapa lama? kamu bisa konsisten berapa lama dengan hal yang kamu pegang ini? saya nggak pernah ngitung, saya main motor ini sejak kapan dan akan sampai sampai kapan tuh saya nggak pernah ngitung itu nggak ada teorinya jalanin aja, tiba-tiba kalau saya mikir-mikir ngobrol-ngobrol sama staff, -staff saya ini kita main motor dari kapan ya? Gitu. ya dari, berarti udah berapa tahun udah berapa dekade gitu ibarat kata Ust. kan? Ya. Oh wajik lama juga ya, ternyata gitu loh. Tapi kan kita nggak pernah mau berapa lama nih gua, Nggak sampai sekarang kita belum tahu juga apakah minggu depan tutup, apa 10 tahun lagi, apa saya turunin nanti ke anak saya, apa saya nanti sampai tua renta juga masih jadi seperti ini, kita nggak tahu. Misalnya jalanin aja ya, jalanin. Cuman selama yang apa yang kita jalanin sekarang, ya kita harus konsisten gitu loh. Gitu loh. Konsisten. Harus konsisten. Jujur apapun gitu. Sih kan? Ya susah memang karena dalam konsistensi itu kan menghadapi semua handicap ya gitu. Iya. Ya itu gitu loh. Jadi banyak banyak banyak cobaannya, banyak godaannya apa segala macam Nggak melawan kejenuhan apa segala macam. Ya itu gitu yang sulit kan kalau mau memulai gampang. Saat ini sekarang duit ada. Barang udah banyak enggak iya. zaman kayak waktu zaman saya dan teman-teman yang di Umuran saya dulu main kayak gini, cari barang ini oh, tuh susah ya. setengah mati kalau sekarang YouTube, eh kok YouTube ya cari ilmu YouTube banyak. Iya. mau bener mau salah di YouTube banyak bertebaran. Tinggal berpikir aja. Oh, Trial and error uh, aja. Mau cari barang apapun eh, banyak Tokpet buka lapak bla bla bla, email, apa apa eBay lah apa iya. segala macam ini banyak. Kalau dulu mah boro-boro gitu punya duit juga barangnya nggak ada gitu. Apalagi nggak punya duit lebih nggak ada lagi gitu loh. Jadi sekarang memulai segala sesuatu tuh gampang banget sebenarnya. mau memulai mah gampang gitu. Berarti yang susah itu, eksistensi ya jadi bisa bilang, sampai berkembang sampai mana sih? Soalnya biasanya memulai aja, tiba-tiba hmm. mati kan gampang, gampang banget gitu. Ya, banyak banget. Ya, ya, sekarang gampang banget. Terus yang harus dibedakan ya dalam industri seperti ini, gitu. yang harus dipikir adalah hasil karya kita ini bukan cuma sekedar bentuk art semata. Ini tuh harus menjaga keselamatan orang yang pakai barang kita yang harus dijaga kan itu. Kita memproduksi motor nih kan, motor tuh esensi awalnya motor tuh adalah sebuah kendaraan. Pada saat hasil karya kita jadi ini, itu harus jadi kendaraan. Nah, pada saat di itu safety-nya kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu, gitu loh. Berarti bukan hanya sekedar gaya doang. Ya, kalau gaya kan itu kan bonusnya iya. sebenarnya. Kalau gaya itu sebenarnya bonusnya dari apa yang udah kita kerjakan. Mertin itu nya Nanti kalau misalkan customer kita bikin motor sama kita terus di jalan, tahu-tahu nah, frame nya cracking, tankinya bocor, rodanya lepas, itu gimana? Pertanggung jawabannya gitu. Kan itu menyangkut nyawa orang, benar banget. Berarti karya seni yang uh, harus dipikirkan itu nah. dengan keselamatannya. Ya. Saya nah. saya salah satu orang yang percaya bahwa dunia custom motorcycle ini adalah dunia art, nggak bisa kalau nggak melibatkan art, hasil uyuk, karya uyuk. yang kamu kerjakan itu nggak bisa dinikmati, nggak bisa dikagumi orang. Tapi, maaf, bukan saya mengecil, mengecilkan dunia art yang sesungguhnya, kalau bikin patung, bikin lukisan, bikin apa, ya itu pure art. Mau di mana, tangan mau dipelintir kayak gimana bentuknya, patung mau akar pohon mau ditekuk sana-takuk sini, that's it cuma buat Itulah, gitu tapi kalau motor, kamu nekuk setang segini, kamu bikin pipah knalpot begini, kamu kasih ukuran sasis segini, kamu tempatkan footstep di mana, itu kamu harus bertanggung jawab sama ridernya nanti, gitu. Loh. Jadi ada hal yang lebih kalau kamu berkecimpung di dunia motorcycle art ini, gitu. Loh. Iya sih. Kan nggak adil kalau kita bikin motor bagus, kinclong, tapi sekedar hanya untuk dipajang. Nggak adil sama yang punya motornya dong Dia kan pengen bikin motor untuk dinikmati Pandangannya kalau sekarang kan banyak juga Yang bikin motor ya banyak, itu banyak. untuk dipanjang ya doang Banyak, banyak Yang filosofinya seperti itu banyak Tapi ini kembali ke filosofi diri saya sendiri Selama eksistensi saya dan konsistensi saya Berkecimpung di dunia ini Saya masih memegang teguh itu gitu. Berarti itu udah hak benar-benar hak yang order aja mau dipajang mau dikendarai cuma oh ya, tanggung jawab ya, akang itu tapi, harus bisa dikendarai tapi rata-rata customer yang ke saya itu pasti melewati berbagai berbagai apa ya berbagai fase berdiskusi jadi saya sebagai builder juga punya beban moral untuk memberi pemahaman sama dia bahwa motor ini itu nanti untuk dipakai gitu Ya terserah kamu mau pakainya di kota, dari cafe to cafe, atau cuman keliling-keliling kota, atau keluar kota bersama kami. Tapi motor yang keluar dari saya adalah motor yang untuk dikendarai. Gitu. Kalau untuk show, menang show itu mah bonus. Udah bikin motor itu pasti harus rapi. Kalau nggak bikin motor rapi, ya jangan bikin gitu. Jangan, jangan, tapi hasil rapinya itu adalah untuk dipakai dulu ya. ke sana. fungsionalnya dulu, Fungsinya dulu, safety-nya dulu. Oh, pernah kepikiran nggak jadi bisnis kayak gini nggak awal, -awal enggak, enggak. karena hidup tuh kan tetap harus mengalir aja gitu ya kita cita harus punya tapi nggak semua cita-cita bisa kan so waktu kecil ditanya cita jadi apa aja dokter sekarang ya, enggak uang. kan gitu loh jadi iya, uang ada uang. yang jadi astronot enggak iya. juga kan tapi kan dari kecil nggak mungkin cita-cita pengen apa pengen kaya Nah, ada yang kayak gitu anak ya. kecil gitu. tapi kan beriring jalan kita kan tahu mau kemana arah tujuan kita Nah, udah itu. Itulah yakini, itulah perjuangkan sampai menang. Awalnya nge custom motor itu untuk sendiri atau langsung untuk orang? Sendiri, sendiri. Awalnya, orang. Tuh, awalnya tuh, awalnya tuh gini, di Bandung ya, saya nggak tahu kalau di daerah lain. Di Bandung waktu saya main. Pertama kali punya motor tua, itu kan sebuah Harley Davidson tahun 48. Jadi waktu awal mula tuh dunia motor tuh belum seperti sekarang. Kita tuh anak kecil, anak muda yang ngikut ke hobinya orang tua tuh ibaratnya terkotak-kotakan. Kalau lu seneng Harley kumpulnya sama anak-anak Harley, kalau lu seneng BMW kumpulnya sama anak BMW pada saat itu ya. Kalau lu seneng yang campuran kumpulnya sama anak-anak MAC itu begitu. Dan kita tuh terdoktrin untuk mengikuti senior rata-rata. Klub zaman dulu tuh hierarkinya seperti militer karena yang punya motor Harley Davidson itu biasanya adalah latar belakangnya tentara. Jadi seolah-olah tuh oh ada senioritas junior tuh harus nurut lah sama seniornya. Zaman saya main itu tuh custom tuh belum belum populer di Indonesia. Kalaupun ada yang custom literasinya sangat kurang. Paling cuma lihat dari sedikit tabloid, film-film sepotong-sepotong gitu teknik motong apa segala belum ada. Saya sebenarnya karena mungkin latar belakangnya anak muda senang balap motor, di dimana motor tuh dimodif apa segala macam, saya itu sebenarnya berangkat senang motor tua yang dimodif. Tapi pada saat kecemplung ke dunia motor tua tuh saya untuk untuk custom motor saya aja sulit. Karena saya cabut ini, senior saya bilang nggak boleh, harus pasang lagi, padahal motor sendiri. Ya akhirnya timbul lah. Pemberontakan ya, rebel. Malah jadi penasaran. Iya, saya bongkar-bongkar aja sendiri, atau didak. Jadi ya, bantu sih sama mekanik-mekanik senior zaman itu. Gitu. Jadi ada yang support, ya. ada yang larang. Ya banyak. Ya, ya yang support juga cuman sekedar support dalam arti oh bagus, dah gitu aja. gua yang support gimana, yang larang ya, oh jangan gitu nanti bahaya kalau jatuh apa segala macam gini. Gitu. Iya. Ya lebih care sih sebenarnya, tapi karena memang dulu budaya custom tuh belum sepopuler sekarang. Udah, akhirnya custom-custom sendiri sampai tahun berapa ya, dulu kira-kira mungkin eh, sembilan, pertengahan 90-an 95-96 tuh mulai ada abang saya punya motor pengen dikastemin temennya abang saya pengen punya motor di custom baru kayak gitu-gitu aja lah. Gitu. Terus berjalan, nambah skill, nambah ilmu, nambah jam terbang, mungkin sekitar ya 2002 lah, resminya 2002 saya lupa. Tahun eh, bulannya apa? 2002 ada karena tidak pernah berpikir juga untuk Wah oh, gue bikin bengkel nih, enggak. 2002 lah kurang lebih. Ya adalah nama Flying Piston ini sampai sekarang gitu. Berarti awalnya custom itu modifikasi custom. Hmm. Tapi kalau yang Jagi Jagi sampai sekarang tahu dengar kan? sampai sekarang ngebuat juga benar-benar made in Indonesia kecuali mesin gitu. Oh iya, karena e, proses modifikasi itu kan pasti begitu, gitu. Kalau misalkan kita pengen kita punya konsep seperti ini, sasisnya nggak ada di luaran yang seukuran kita, kita harus bikin. Kita pengen tangki bentuknya ini di luaran nggak ada, kita mau harus bikin kan, gitu. Manufaktur, itu. Kalau mesin kita nggak bisa. Even kayak bangsa velg apa segala macam, saya juga belum berani pakai yang buatan lokal karena apa? Bukan saya nggak gimana ya, maksudnya kalau suatu saat nanti menurut saya industri velg lokal itu udah mumpuni, saya pasti juga akan pakai karena dari dulu saya sih orangnya, boleh ditanya, saya sih dari dulu orangnya nggak terlalu merek minded tuh, ya. orang pada pengen pakai ban merek mahal apa segala, saya nggak sih lebih ke gunanya aja sama estetisnya, kalau cocok bagus, ban murah malah saya seneng pakai itu ngapain beli mahal-mahal, kalau bagus. memang bisa keren gitu dan fungsional. Jadi iya, kalau iya. jadi tipikal, akang itu bukan tipikal orang yang terlalu banyak neko-neko harus gimana-gimana. Yang penting fungsionalnya dapat, secara uh, pandangan juga enak. Iya, ya. fungsional dan estetiknya mesti bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja buat karya kita. Udah itu aja sih, sebenernya. Simple simpel lah, sesimpel-simpelnya. Kalau bikin motor tuh sebenarnya, sebenarnya bikin motor tuh gampang, tapi susah ya sebenarnya kalau orang ngomong bikin motor mah susah enggak lah, menurut saya mah gampang gitu jadi gitu lah, setelah melewati Berang tahun di. 90 sampai sekarang ya, gampang ya, ya, gitu. Ya, gitu. Nah, disebut susah ya gampang sih sebenarnya disebut gampang juga ya memang susah tiap motor tuh, masing-masing motor tuh pasti ada handicapnya tiap motor yang dibangun tuh pasti ada ceritanya masing-masing di tiap motor, nggak mungkin sama semua tuh nggak mungkin, yang ini trouble-nya apa yang ini trouble-nya apa, cuman ya sampai saat ini staff-staff saya mantep lah bisa bisa mengatasi semua dan treatmentnya itu macam-macam ya ketemu orang beda-beda kok oh pengen iya, iya. ya macam-macam macam ya. itu motor pertama yang diorder sama orang itu dari motor siapakah ada orang Bandung kebetulan teman-teman main juga itu mungkin sekitar tahun 9, 9, 9 sekitar 9495 lah ada orang Bandung Ngirim dia satu motor Harley Davidson, minta tolong diroba begini, di digitu, digini, ya kita beranikan diri untuk merubah Itu di, di dalam, di rumah, di dalam rumah. Di dalam rumah. Belum kan nggak punya bengkel, nggak punya apa, di garasi nggak cukup, ya udah di dalam rumah. Bongkar-bongkar di ruang makan, apa segala kayak gitu. Pasang-pasang. Berarti orang itu benar-benar yang ngebuat akang pede ngejalanin bisnis ini enggak belum, Masuk, belum belum sampai sampai sampai belum sampai sejauh itu. Oke okay lah, gara-gara satu motor ini, gue siap buka bendera gitu. Cuman waktu itu, ya, pengen pengen punya motor yang beda. Saya juga tangannya gatel, pengen rebah motor yang beda gitu loh. Jadi, apakah dia yang kejebak sama saya? Apakah dia yang memanfaatkan saya? Saya nggak tahu. Yang penting, pokoknya tujuannya sama dan jadi win-win solution. <laughs> ya, win -win oh, dia juga bisa percaya sama gue, gue juga nggak tahu gitu. Ini ya, salut sih, jadi termasuk. Orangnya yang salut juga buat temen akang yang pertama itu bahwa mempercayakan untuk sesuatu hal gitu Wah, ya mungkin, lagi. mungkin dia percaya banget enggak, cuma enggak ada lagi aja pada <laughs> waktu itu jadi mau enggak mau gitu kan gitu. siapa yang bisa bikinin motor <laughs> saya beda <laughs> mungkin sebenarnya udah ada banyak lah sebelum saya tuh udah banyak, cuman mungkin kan uh, dia mungkin enggak kenal dia juga mungkin riku sama orang yang enggak kenal gitu. mungkin gitu lah tapi cekin kan dia track record bahwa hmm. so, sebenarnya termasuk akan paling nggak disebut pionir motor custom di Bandung? Bandung. Nah, kalau dulu-dulu sih saya... Nggak enak ya disebut gitu, gitu loh mungkin karena juga dulu umurnya masih masih muda, senior-senior juga masih banyak. Cuman kalau sekarang makin kesini-makin kesini, makin kesini dipikir-pikir. Ya juga ya, dulu ya gitu. Bah. Tahun Pada tahun itu <tuh> saya bikin gitu. motor old school choppernya di... Di, di Bandung lah ibaratnya, jangan, jangan sampai jauh-jauh kemana-mana. Di Bandung nih mungkin, saya mungkin salah satu yang pertama kali mungkin gitu. Loh yang memperkenalkan genre ini gitu. Jadi jangan dilihat cuman motornya aja genre ini tuh mesti dilihat satu keseluruhan lifestylenya. Jadi bentuk motornya itu seperti itu, wardrobe nya seperti ini. Karena sebelum era itu anak-anak motor di Bandung tuh ciri khasnya ya jelas lah celana jeans koboy, sepatu koboy, mungkin kemeja flanel, pakai rompi, rompi ada color grupnya. Hmm. Waktu itu saya dengan cueknya mulai meninggalkan sepatu boot, meninggalkan celana jeans, rompi color apapun karena saya tidak pernah tergabung dalam grup apapun gitu. Hmm. Jadi yang ada ya orang-orang yang belum paham pasti bertanya kan gitu loh. So ya. sekarang anak-anak maaf ya saya sebut merek nih. Anak-anak sekarang pakai celana Dickies, pakai sepatu Vans, converse juga udah nggak dilihat gitu. Ya. Apalah sekarang anak-anak sekarang hebat hebat ada merek Carhartt lah, ada merek redwing lah, ada merek apa. Dulu kita juga nggak terlalu paham yang kayak gitu karena cari barang tujuh di sini susah dulu zaman itu tuh masih celana jeans tuh masih ya udah Levi's, eh Levi's, Levi's. five oan, pakai lea ah lu, pakai yeah. Jack pakai Lee ah lu kurang pokoknya <laughs> Levi's pun mesti 501 pada zaman itu top top ya sepatu tuh dokmar Iya, yeah. pada waktu itu nggak ada retweet apa segala macam Nah saya keluar dari dari zona dari zona itu, itu saya pakai celana dikis saya pakai sepatu fan slip ya komentar teman-teman pada saat ya lebih kayak skater lebih kayak lebih kayak skateboarder lebih kayak BMX rider ya. dengan bentuk motor yang skinny skini kecil kecil itu yang waktu itu belum populer ya pertanyaan yang keluar adalah mana sih gak pegawai PDAM nah ya gitu kalau pakai tergantung dikis warna krem gitu ya kalau pakai pakai celana dikisnya yang warna biru tua ya kayak anak SMP yang celananya panjang itu sekolah mana saya nggak tahu nggak pernah bisa sebut juga madrasah, ya, madrasah. Ya, sering diguyonin gitu ya, tapi sekarang sekarang kan udah terlalu biasa yang kayak gitu bahkan sekarang ya sudah kembali lagi ke jeans lagi pakai sepatu kulit lagi dengan berbagai macam merek apa segala macam ini malah bervariasi banget deh setelan ya setelan sekarang sekarang mah ya. udah enak banget lah main motor apa enak ya. sekarang sekarang udah kita udah lebih apa ya lebih lebih in general bahwa custom culture ini motor tuh sebenarnya hanya sebagai pendukung aja. Kalau dulu tuh motor memang identitasnya. Kalau sekarang motor bukan identitas karena kita dengan gampang, oh ya kita kumpul satu komunitas nih kenal semua apa segala. Ada yang pakai Vespa, ada yang pakai Vespa Matic ada yang pakai Lambreta, ada yang pakai Harley, ada yang pakai Triumph. Ya pokoknya kita satu satu kelompok main kemana aja gitu. Kalau dulu mah boro-boro, dulu ada satu tempat tuh di Bandung yang legend. Kebetulan yang punyanya baru meninggal eh, almarhum bambang buta tuh Mas bambang broto itu mungkin salah satu role model. Kita-kita ya, pada waktu itu main motor. Ya, kalau nggak pakai Harley Davidson tua ke sana atau Harley Davidson muda pada waktu itu, pada masa itu tahun 90-an tuh ya nggak berani ke sana gitu. Ini semua Harley, semua. Kalau nggak Harley pun paling jeep, karena pada pada saat itu, yeah, dulu yeah. yang punya Harley itu biasanya yang punya, punya jeep. jeep. Yang, <laughs> yang <laughs> punya Jeep <biasanya> <laughs> punya <laughs> ya saya punya Harley. Sudah kalau kelompoknya itu aja gitu. Nggak berani. Kemana-mana, mana ada anak Vespa berani main ke seberang BIP gitu. Di mana anak-anak brotherhood yang generasi awal pada <gul> iya iya. kumpul, nggak ada yang berani Vespa ya, Vespa mainnya di sekitar Wastu Kencana. Ya, Wastu -was <guluh> Kencana Nangkasuni itu sana gitu. Terus kalau anak-anak BMW itu ada di bypass Gitu-gitu gitu aja. Nah kalau sekarang mah, kita ada anak Jumat Belar, Iyi. ada anak lah, apalah, segala macam lah, segala macem. Sekarang yang... itu udah dibentuknya itu komunitas di mana kita kumpul itu karena punya kesamaan. Hmm. Ya, kan dulu coba aja dilihat. Kalau dulu anak Harley misalkan saya harus sebut ya. HDCI bikin grup eh, bikin acara HDCI Bike Rendezvous yang datangnya Harley-Harley semua. Beberapa ada datang tapi jadi komunitas kecil. Nanti sebentar anak Biker Brotherhood bikin acara ya yang datang anak-anak Brotherhood dan anak-anak grup lain yang satu sepemahaman. Terus yang datang bawa pacarnya misalkan dengan dandanan masak ini gitu pakai pakai Vespa Matic atau apa kalau udah ada aja mana berani? Ya sekarang ada yang bikin di Bandung barbecue ride, e, picker store CS bikin. Ya itu semua datang lah mau pakai bebek, mau pakai rok mau pakai apa kayak bebas aja gitu loh datang dan cuek aja gitu kayak acara rendezvous anak-anak muda. Nah itu kan keren malah sebenarnya gitu. gap itu udah hilang ya hilang sebenarnya hilang ya? dan bagus itu bagus banget. Maksudnya emang keepnya itu bener-bener udah hilang, eh dulu jadi juga ngerasain sih umuran-umuran dulu ya Tiger sama Tiger ya, semua Kan ada tutup, apa sih mm -hmm. ya, zaman dulu kan SOG, pecah lagi jadi apa, jadi apa, jadi TNC. apa TNC, wow. wah Iya gitulah lah, gitu Tapi itu hal yang disyukuri ya maka? Disyukurin dalam artian apa ya? ya? maksudnya, sebenarnya gap itu plus minus ya, maksudnya ada yang kasta kayaknya Tiger, Tiger doang itu ada positif-negatifnya gak sih dengan gap itu yang hilang? Sekarang udah ngebaur aja, gitu. plus minus tapi maksudnya nggak jadi suatu hal yang positif atau negatif gimana ya, karena dalam dunia gini mah pasti ada aja. Tergantung kitanya mau ada di ranah mana, gitu. Kalau yang sampai saat ini masih senang berorganisasi, pasti mereka akan tergabung di organisasi. Gitu. Dan nggak masalah, gitu loh. Tapi orang-orang yang tidak terlalu suka terikat dalam satu ikatan organisasi, dia pasti juga kayak saya gini, bisa main kemana-mana, gitu. Saya nggak pernah terikat, misalkan saya pernah gabung di HDCI Bandung gitu, nggak pernah. Cuman main sama mereka-mereka semua karena motor saya itu. Saya nggak pernah juga tergabung di biker Brotherhood, padahal saya kenal juga mereka sejak generasi awalnya yang masih kumpul di panti karya, kayak Kang Uci, Kang Bebe, Budi Dalton, dan Arum Ya karena saya dulu pakai motor, gaul aja kemana-mana gitu. Kenal orang mungkin kenal salah satu beli sikit, oh iya budak letik pakai Harley kemarin gitu. Tapi ya saya tidak bergabung dalam artian resmi, oke okay ya gue ada di dalam grup kalian gitu. Enggak ada, tapi sekarang kan kenal semua. Kalau keluar kota kemana mungkin saya trouble di jalan, papasan sama mereka, mereka tetap masih bantu. Saya pun kalau lagi jalan di luar kota lihat ada teman, oh trouble ya. Mungkin saya juga kalau pas ya saya bantu juga gitu, enggak masalah. Enggak oh. harus tergabung dalam klubnya gitu, enggak harus. Tapi Ketejeki orang hebat sih Kang Rudi walaupun disebut bungsu ya pada zaman itu yang pakai Harley gitu ya, ya mungkin dulu anak-anak dulu mah belum suka meren hmm. anak, anak dulu boro-boro kepikiran pakai motor tua meren gitu ya, tapi Jackie salut pada zaman itu Jackie sempat ngerasain bahwa biasanya yang kenal dan deket yang ngeriung itu yang berbareng satu klub tapi kau dia bisa gitu. ya ya gimana ya? ya ya seneng aja sana sini seneng gaul aja gitu loh aja. dan memang orang orang-orang yang mungkin awal-awal bermain sama yang nge ngebuat kang Rudi masuk ke sini bahwa ada orang-orang itu beda-beda klub -beda ya, iya, yeah. jadi yeah. bisa ngecair itu gara-gara itu juga yeah. mungkin ya, yeah. kan sekarang juga banyak kalau yang kebetulan datang ke sini ada yang anak Brotherhood datang tiba-tiba, ada anak Costanosa datang sini, ada juga yang anak KDCI datang sini ya pas datang sini mah nggak ada kalernya semua yeah. guyonnya bareng gitu, guyup satu senangnya senang motor custom, gitu custom. Gitu. Kadang saya kalau misalkan beberapa tahun lalu ya, sekarang kan lagi Covid juga, ya. kalau misalkan perlu harus pergi touring kemana, ya mungkin saya bisa tiba-tiba tergabung dalam grupnya Biker Brotherhood, yang saya lagi yang saya senang rait sama mereka, ya. kurang nebengnya miluan, ayo jalan bareng, tanpa saya harus pakai kalor mereka dong gitu loh. itu suatu saat nanti sama anak M.A.C mungkin, yuk gabung gabungnya bareng, ayo bareng, gitu aja. Tergantung waktunya aja Tergantung ya, ngepas waktunya, mananya. Ngepasnya mana ya, kita berangkatnya bareng-bareng. Kalau nggak pas ya berangkat masing-masing, ketemu di jalan juga, gitu. Lebih ke sana, sebenarnya. Justru salah ya, kalau misalnya pemahamannya kalau sekarang ada anak, maaf, Kalau sekarang tiba-tiba karena gue tergabung di satu klub, gue nggak mau gaul sama klub sama anak klub lain, gitu. Ya salah sih sebenarnya, gitu. lu jadi terkotak-kotakan gitu, masalah, ya. kalau menurut saya. Ya, identitas klub, kalau lo memang meyakini itu baik buat kamu, jalani, tapi kan tidak harus membuat kamu terkotakan tanpa nggak bisa bergaul sama siapa-siapa dengan klub kamu gitu. Dan intinya kita juga bisa bawa nama klub itu nggak jadi jelek di depan eh, orang itu da, da, sih. klub kamu mah, klub kamu mah nggak akan ngegaji kamu bulanan. Da, kamu mah tetap harus punya jaringan kerja juga. Itu. Kalau kamu kerja, tetap kamu harus banyak jaringan gitu. Banget. Link kamu untuk bekerja tuh harus komplit. Kalau kamu terkotakan di satu klub, emang klub kamu enggak gaji? Kamu bulanan kan nggak juga gitu. kerjaan terus Iya Enggak, <laughs> Ada klub enggak. kerjaan kan namanya juga klub hobi gitu.